Mulai dari event top up berhadiah, info update tanggal 25 besok, sampai dengan event draw atau menggambar dan lain-lain Oke, okay, yang pertama ada event top up berhadiah terbaru Nah, diinfokan nanti akan hadir event top up berhadiah skin terbaru dari senjata parang cuy untuk desainnya mirip sama senjata macete di game PB atau Point Blank ya Buat kalian-kalian yang masih atau pernah main game PB Pasti tidak asing lagi dengan senjata Mel ini ya kan Kerennya lagi cuy Skin parang ini bisa dipakai di lobby Wah, gak sia-sia kita mengikuti event top up berhadiah ini gitu kan cuy Dan cara mendapatkan skin terbaru dari parang ini tuh sangat mudah sekali cuy Cukup kalian top up diamond sebesar 100 diamond Kalian sudah bisa mengeklaim hadiah skin parang lobby ini dan untuk bagaimana tampilan dari skin Parang Lobby terbaru ini saat berada di in-game, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy dan event top up berhadiah skin Parang Lobby ini akan hadir besok atau saat video ini publish jadi siapin uang kalian ya kalau emang mau mengoleksi skin Parang Lobby ini oke okay. yang kedua ada info update tanggal 25 nah dikabarkan nanti pada tanggal 25 Agustus 2020 akan terjadi update untuk meningkatkan kinerja permainan Maka setelah pembaruan atau update ini Kinerja dan beberapa bug di game Free Fire akan dioptimalkan atau diperbarui cuy Sehingga player-player Free Fire lebih nyaman memainkan game Free Fire Dan update ini berlangsung pada jam 12 malam sampai selesai ya Yang ketiga ada info lanjut dari inkubator terbaru dengan tema hip hop rapper yang pertama ada banner blueprint inkubator rapper underworld terus ada nama set bundle couple yang termurah atau yang paling bawah versi cowoknya yaitu set bundle the nemesis rapper yang artinya musuh bebuyutan rapper untuk nama bundle versi ceweknya adalah the nemesis vip yang artinya The Nemesis musuh bebuyutan. Kalau vip itu getaran. Um, masa namanya getaran musuh bebuyutan? <laughs> hadeh, hadeh. Aneh-aneh aja nih nama bandelnya ya kan. Terus ada nama set bandel couple untuk urutan kedua versi cowoknya, yaitu The Joker rapper. Terus untuk nama set bandel versi ceweknya adalah the Joker VIP. Apalagi nih cuy, masa namanya Joker bergetar eh, udah sih, udah sih. Terus ada nama set bandel couple yang pertama atau yang paling mahal versi cowoknya, yaitu the Big Box Rapper, yang artinya rapper kaya raya. Ya iyalah, namanya juga bandel yang paling mahal ya kan. Anak Sultan nih yang pasti borong gitu kan. Gua mah apa tuh? Terus untuk nama set bundle versi ceweknya adalah The Big bucks Vip huh? Yang artinya getaran kaya raya Apa sih? Terus ini untuk icon banner dari inkubator terbaru dengan tema Hip Hop Rap atau Rapper Untuk info harga dari masing-masing set bundle ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy untuk dua set bundle yang paling bawah atau yang paling murah, kalian membutuhkan Evolution Stone 3 biji dan satu blueprint inkubator Hip Hop Rap. Untuk dua set bundle urutan kedua, kalian membutuhkan 5 Evolution Stone dan 2 blueprint. Dan untuk dua set bundle utamanya, kalian membutuhkan 7 Evolution Stone dan 3 blueprint inkubator Hip Hop Rap. Agar bisa mendapatkan set bundle utama ini, gimana? Tertarik ngesepin inkubator hip hop rap ini? Dan kalian pilih set bundle yang mana nih, cuy? Komen di bawah ya. Oke, okay. yang keempat ada event draw atau menggambar. Nah, dikabarkan nanti akan hadir event draw atau menggambar di game Free Fire. Untuk di Free Fire server luar, event draw atau menggambar ini sudah rilis dengan hadiah utamanya set bundle Dino Dan untuk hadiah keduanya adalah skin glue wall dengan desain warna hijau Yang kemarin sempat rilis pada event top up berhadiah cuy Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah keren lainnya ya kan Buat kalian-kalian yang belum memiliki skin global ini, bisa lah ya kan buang-buang diamond buat dapetin skin global keren ini, cuy. Dan untuk di server Indo, event draw atau menggambar ini akan rilis, tetapi kemungkinan akan berbeda dari segi hadiahnya, cuy. Ya, masa kemarin udah bandel dino rilis, sekarang dirilis lagi. Ya, gantilah-gantilah, cari bandel yang kerenan lagi gitu atau bandel baru ya, kan? Jangan bandel lama, dikeluarin lagi terus-terusan gitu. Sabar, sabar, tarik nafas. Huh. Lanjut. <mencik> Safety, I'm coming in hot like a bad bitch in pasties They can't save me, no I ain't lazy No, but society has me going so crazy Yo, Don't blame me, no my mind's hazy Yo, And I'm sick of me feeling this way daily I live my life till it's over And I will not forgive those who hold me down And I will never give up I will never miss my chance to do now. yang kelima ada skin terbaru dari senjata SKS nah jadi nanti akan rilis skin epic dari senjata SKS. Keren sih ini skin cuy dan ada animasi aura-aura berwarna ungu nih. Dan biasanya skin-skin senjata yang memiliki notifikasi atau pengumuman kill saat kita berhasil mengekill musuh waktu di in game gitu kan contohnya dan memiliki animasi keren seperti ini itu biasanya rilis pada weapon royal cuy. Dan untuk statistik dari skin terbaru, senjata SKS ini adalah: demeknya plus dua, akurasi plus satu, dan amonya min satu, cuy. Waduh, untuk demek SKS aja udah lumayan sakit ya? Kan ini malah ditambah dua, nggak tuh? Auto sakit banget ini senjata SKS, cuy. Kalau pakai skin epic ini ya, kan? Buat kalian-kalian yang suka banget pakai senjata SKS, wajib punya skin ini sih, cuy. Jadi, nggak sabar nih buat ngesepin-ngesepin manja ya kan? Untuk dapetin skin keren dan tersakit dari senjata SKS ini nih. Oke, okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire.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 get